Guys, ketemu lagi nih Sama anak band yang katanya dulu Band Preman Ya co? Bisa Kenapa dibilang Band Preman? Ya begitu dah Dulunya galak kembali, <tuh> gitu ya. Jadi gini guys Gue pengen kasih tau Lagu yang pernah kita bikin Dan belum sampai ke kawan-kawan semua buat denger gitu baru apa tipis lah gitu. Cerita soal nakalnya bocah anak-anak yang susah dibilangin yang suka emosian, masih galak-galaknya lu ya cok gitu ya. Itu tahun 2005 itu 2000. lagu itu. Ini road show sampai 20 tahun nih cok, ya hampir ya. 2001 2000 2022 2022 ya sudah 20 tahun lebih kalau kayak gitu ya. Orangnya juga Bang ada juga kan. Nama apa sih? Namanya Air Sabun. Air Sabun tuh apa sih? Ya, biar kawan-kawan tahu juga. Sebenarnya itu cuman hiasan dari namanya kita nongkrongnya di Pejaten kan Lucu-lucuan -lucu. Lucu aja, gitu. ada filosofinya enggak? Filosofinya cuma ngebersihin yang kotor-kotor aja Iya, <laughs> enggak, itu, itu, penting. itu penting Oh iya, penting ya? Iya, karena yeah. emang positif gitu yeah. kan? Yang kotor itu harus dibersih-bersihin gitu tuh, kan tuh, tuh. Sampai ke kita-kitanya juga dibersihin otaknya, oh, hatinya, iya. gitu kan Karena, karena <laughs> pernah kejadian ya itu tadi Lagu yang kita bawain nanti gitu. Itu Tepatnya, pada saat kita kena musibah tuh. Mungkin nakal-nakalnya dong, berarti dong ya? Nakal-nakal, lucu-lucunya <coughs> gitu kan Lagi optimis tinggi, lagi passionnya kencang Dihajar gitu, guys. Kelpok -kelpok, lecok, hmm. itu, guys kelpak sih, itu Gue sampai berhenti main musik loh itu Gue yang masih main sampai sekarang nih Ngeri <coughs> <coughs> Judulnya? Memori Memori 2018 6 ya 2005 2006 2005 2006 kalau kita dengerin sekarang gimana coba tapi ini musiknya nih nanti Hah? tapi musiknya nih bakalan berlanjut terus nanti kita ada untuk 20 tahun ersabune nanti kita bakal nge-review salah satu lagu-lagunya nanti jadi roll kita nih Yoi nanti bisa Ceren. dicek di akunnya rbls project project oke okay nanti dicek ya. Project, pokoknya aja sampai lupa. Nah. Di IG-nya juga sama. YouTube-nya langsung pantengin langsung. Subscribe, komen, sama follow gas. Pasti ya kan. Harus, iya. harus. biar kawan-kawan dengar lagu-lagunya harus apa aja sih Yo. gitu. Nah, dari nama lucu air sabun gitu tapi karena sebenarnya musiknya karena sebenarnya musiknya itu pang rock, pang kan. rock ya, pang kan, Tapi sekarang kita kemasnya lebih ke ya udah tua kali. Udah mungkin udah tua agak lebih soft aja, agak pegel so, gitu. Iya, lebih soft so, jadi lebih hmm clean-clean sedikit lah ya lebih clean mm -mm. guys duduk kenceng langsung aja Kalo ya. kalau gitu kita mulai aja Terjadi walau